ini momen spesial di Kiss World 2022 malam ini persahabat ya Wah Arsy ternyata tantang Om Rizky Bilar untuk menyanyikan lagu Pelangi dan Cicak Persahabat ya Wow dan kita lihat juga sebelumnya ada kalimat kemsen yang dituliskan oleh akun Indonesia. Waduh, Om Bilar nyanyi tapi ekspresi RC sampai bingung gitu Tapi keren banget waktu Jalu dan Talia juga ikutan nyanyi Wah, Masya Allah banget ya, momen spesial Di acara Kiss World 2021 ya, Masya Allah banget banyak sekali momen-momen cute Momen-momen romantis dan momen-momen gasrek yang selalu disuguhkan oleh Bunda Lesti dan Bapak Bilar di atas panggung Indosiar. Kita lihat juga ke berikutnya bersahabat, Alhamdulillah untuk anak cute terkis dimenangkan oleh Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Ini suatu kebanggaan bersahabat ya, Alhamdulillah patut kita syukuri. Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar atau BBL Bang L ini mendapatkan penghargaan, mendapat piala dan pemenang di kategori Anakia Terkis. Alhamdulillah bersahabat ya, Masya Allah, Papa Bilar dan Bunda Lesti sangat bangga ketika nama BBL disebutkan bersahabat ya, dan kita lihat ekspresi Papa Bilar dan Bunda Lesti saat tentu memegang piala penghargaan Yang mana Alhamdulillah BBL Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar ini menjadi pemenang di nominasi kategori anak Terkiswa Masya Allah berkat dukungan kita persahabat ya. Terima kasih banyak untuk warga Konoha Fans sejati dari Leslar mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid Mendukung yang terbaik apapun Yang tentunya dilakukan oleh Lesti dan Rizky Pilar. Kita masih menunggu kejutan berikutnya lagi ya. Tetap support, tetap doakan Dan selalu menjadi Fans yang terkuat di Indonesia Wow, Masya Allah Kita masih menunggu kabar baik berikutnya Jangan kemana-mana, total stay tune Dan pantengin channel ini biar kalian Tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru, terupdate Dan terhangat selanjutnya Indi Informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.